teman kita dapat laba-laba nih teman-teman kita dapat laba-laba hitam teman-teman lihat nih kita dapat laba-laba hitam ya kita masukin ke wadah ya teman-teman wadidaw kita dapat laba-laba hari ini teman-teman Yuk kita cari lagi oh, apaan tuh teman-teman Yuk kita lihat Wah sepertinya kita dapat katak teman-teman Wow kita dapat katak hari ini teman-teman wadidaw Yuk teman kakak berburu mainan lagi teman-teman Kita dapat apa lagi hari ini teman-teman ya Wah Kita dapat apa hari ini kakak berburunya di rumput nih teman-teman Wadidaw Wah teman-teman lihat gak tuh Apaan tuh teman-teman Wah coba kita lihat teman-teman Kita dapat apa nih Wow kita dapat lalat teman-teman Kita masukin ke wadah lagi ya teman-teman Wadidaw kita sudah dapat tiga mainan hari ini teman-teman kita mau cari lagi nih hari ini kita berburu mainan di rumput teman-teman hari ini seru sekali ya teman-teman jangan lupa ya temani kakak terus berburu mainan wah teman-teman lihat gak tuh apaan tuh di bawah kita lihat ya kita lihat lebih dekat lagi teman-teman wah kakak dapat capung teman-teman kita masukin ke wadah lagi kita sudah dapat empat hewan teman-teman Kita cari lagi ya Wow Kita lihat Yuk kita dekat deket Wah wow, Kita dapat apa nih teman-teman Wow Kita dapat lobster teman-teman Kita dapat dua lobster Ada gurita Bintang laut Dan lobster lagi Wah wow, teman-teman ada nggak Suka makan lobster kalau kakak suka banget makan lobster nya Enak soalnya Kita cari mainan lagi ya teman-teman Wadidaw Ini rumputnya teman-teman Rumputnya sudah pada tinggi semua Teman-teman lihat lagi itu nggak? Apaan tuh teman-teman Yuk kita lihat lebih dekat lagi Wah kasihan nih teman-teman Serangganya Wow kita dapat belalang teman-teman Belalangnya warna hijau Cantik ya teman-teman Wadidau. Wah, kita sudah cukup banyak dapat mainan hari ini, teman-teman. Wadidau. Berburu lagi ya sama teman, teman Kakak berburu mainan lagi. Wah, di mana ya mainan itu? Wadid. Wow! Apaan nih? Wah. Kita dapat kalajengking kuning, teman-teman. Apabila teman-teman bertemu hewan seperti ini, hati-hati ya, teman-teman. Nanti teman-teman dicapit. Ini bahaya loh teman-teman. Wadidaw, wadah kakek sudah hampir penuh nih teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe di Toys of Mainan. Bye bye.